Cara cepat perkuat militer TNI Indonesia sambut pembangunan pabrik senjata oleh CSKC. Hmm, 13 13 Triliun rupiah, Indonesia beberapa kali mendapat tawaran suplai alutsista yang menggiurkan. Tawaran tersebut berasal dari Rusia, Perancis, hingga Amerika Serikat. Alutsista yang ditawarkan pun tak main-main, misalnya saja Scorpion F-16 Viper dan Sukai Su-35. Tak hanya itu, Indonesia juga diiming-imingi outside beraneka ragam yang bisa mempercepat kemandirian alutsista dalam negeri. Sampai sekarang tercatat negara Korea Selatan atau Korsel yang jor-joran memberikan proses transfer of technology. Hmm. Atau temotek, atau temotek, partnership, so they get pekanan, to learn as well how nah, to make some of the equipment. Eropa yang malah berani memberikan terobosan agar perkuat otot militer Indonesia sehingga dapat tancap gas secepat mungkin, mengutip dari kompas.com dan Tribunnews negara Ceko melalui perusahaan konglomerasi pertahanannya, Zes Slovakia Group AS atau CSG Ceko pada tahun 2018 lalu menandatangani Head of Agreement atau HOA dengan CJ Soslovak. CJ Soslovak Group Indonesia untuk Pembangunan privat Defense Industry Park atau PDIP senilai 100 juta US Dollar di bidang industri pertahanan swasta di Indonesia. Penandatanganan yang dilakukan pada 2018 lalu diteken oleh Norman Joseph, CEO CJ Soslovak Group Indonesia, dengan CEO CZ Soslovak Group AS Misal Starnat di Pameran Indo Defense 2018 PRJ Kemayoran Jakarta. CSG. Untuk uh, kedudukan rocket launchers alih produksi dan teknologi. Ungkap Misal Starnat, CEO CZ Soslovak Group AS, "Kami sangat berharap Finansial Plus ini dapat meningkatkan kerja sama kemitraan pada level industri dan baik untuk kedua belah negara," sambungnya. Gebrakan negara Ceko untuk mendukung regulasi pemerintah Indonesia terkait UU nomor 12 tahun 2012 tentang industri pertahanan, rencananya pabrik senjata swasta ini nantinya akan dibangun di lahan seluas 22, 22 hektare. Wow di Bantung, West Java pertama, crazy menggoyur dana senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar 13 triliun rupiah selama 5 tahun CSG Ceko adalah perusahaan holding dari Eropa Tengah asal Republik Ceko meliputi Slovakia, Slovenia Rumania dan Hungaria dengan lebih dari 100 perusahaan dan 10.000 karyawan yang bergerak di bidang manufaktur kendaraan bajak, senjata roket, misil, dan radar diketahui pula CSG Ceko minat untuk melaksanakan alih produksi dan teknologinya. Ke Indonesia, sebab Indonesia bakal dijadikan basis produksi mesin perang CSG Ceko untuk kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia, CSG Ceko juga ingin memperluas bisnis industri pertahanannya di Asia Tenggara. Kami melihat pertumbuhan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan di Asia Tenggara pada tingkat yang cukup tinggi setiap tahunnya. Papar Norman, kami rasa dengan bisnis industri yang kuat dan relatif stabil di Indonesia, CSG mantap melanjutkan ekspansi bisnis pertahanan mereka ke Malaysia, Filipina, Timur Leste, Myanmar, dan Kamboja Sambungnya, Indonesia sendiri sudah membeli produk dari CSG Ceko yakni Pandur 28x8 dan MLRV Vampir dengan dibuatnya segala bentuk produk CSG Ceko di Indonesia maka akan menghambat anggaran pertahanan negeri ini sehingga perkuat TNI dapat lebih cepat serta optimal Let's wrap there. So basically, the Czech uh, company is building a factory in Indonesia to make uh, weapons, and I think it's kind of a partnership with Indonesia, which is pretty cool because there could be possibly a transfer of technology where the Indonesian teams could learn basically from the from the Czech uh, uh, company, and then they would be able to develop their own equipment. And hopefully, you know, uh, next. Decades like 10 20 years Indonesia can build all their equipment similar to Turkey so they don't have to rely on outside uh, companies so really really cool guys interesting I, I enjoyed it and I hope you did too if you did then don't forget to smash that like button and subscribe to the channel if you have any other cool videos for me to react to you can put your uh, you can put your suggestions in the comment section below and as always guys thank you very much for all your love and support I hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family shalaa I'll see you guys in the next video take care wassalam.